Masa, Bapak dapat absen dulu ya. Dong, anaknya -anak diangkat. Anisa, rupana. Adila Tri Jaya DJ. Mas semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu dan kita Kelak, semangat. Langsung saja berdiri. Empat Karena kalian Jumlahnya cukup Jadi setiap saluran itu katanya Empat Mana sudah, Sya? Sudah Jadi pada hari ini Kita akan belajar materi Bilangan pulak Jumlah kemarin kita sudah belajar Bilangan pulak, sudah kan? Sudah Salah satunya menggunakan ilustrasi dari bilangan Namun pada hari ini kita akan melanjutkan materi itu. Bagaimana pada materi kali ini kita akan pelajari bilangan bulat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana berlapang lokasi untuk bilangan bulat itu untuk menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan kalian itu yang pertama dapat menyelesaikan masalah operasi hitung Bilangan bulat Dan kemudian lalu belajar juga Bapak harapkan kalian itu dapat menerapkan operasi pembilangan bulat itu Di dalam menyelesaikan masalah di kehidupan kalian sehari-hari Nah, sebelum kita bekerja, sebelum kita uh, belajar lebih lanjut, Bapak akan membagikan lembar kegiatan peserta didik. Sebelum kita bekerja menyelesaikan itu, lihat dulu Berikut ini harus mengetahui langkah-langkahnya Langkah-langkah menerjakan soal cerita bilangan bulat Satu, tentukan hal yang diketahui dalam soal Contoh soal nomor satu Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut Selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter dimanakah posisi penyelam sekarang maka penyelesaiannya adalah posisi awal jadi kita pukulkan posisi awal penyelam pada awalnya adalah berada di 3 meter di bawah permukaan laut sehingga negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 4. Ini sudah kalian saksikan ya video pelajaran mengenai menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan, Empat kerja atau kegiatan yang sudah membagikan Ya, silakan didiskusikan bersama bagaimana menyelesaikan itu kami di kerjaan. Di kerjaan, Nak. Bahasa Inggrisnya listar. Ya ini. Nah, tuliskan Nak, 18. Isilah ini. Yang. Sudah selesai semua? Ya baik. Kalau sudah selesai, kita akan presentasi hasil kegiatan masing-masing kelompok kalian. Pada kegiatan ini, kalian akan presentasi menyampaikan hasil diskusinya dan kepada kelompok yang belum giliran maju tolong hatikan diberikan tanggapan, paham tembo yang sudah siap. 哎呦。 jelas ya bagus ya oke masih ada yang ingin bertanya cukup ya kalau sudah cukup kita kasih apus dulu untuk kelompok dua Kita akan dari satu buah bintang ya Jangan kelompok dua tempat duduknya kembali oke Ini bintang ya. Bapak yang terakhir. Ah, mau ke Ya, jawabannya dengan Punya teman karya Berapa meter tadi Penyelam harus naik keperlukaan Sebanyak berapa meter 5 meter. Nah, 5 Ya baik Sudah selesai kelompok. 5 Sudah Kita kasih abdus dulu seperti yang lain tadi untuk kelompok-kelompoknya buah -buah iya yeah. oke okay, silakan silakan duduk ya nah. jadi semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya buah ya ya sekarang dari hasil diskusi kalian tadi apakah ada yang belum jelas Pahami disitu? Ya. Ya. ya Sudah? Oke. Ya sekarang Silahkan Kalian Kumpulkan LKPD nya Oke Selesai LKPD nya dikumpul Sudah? Nah uh, Sekarang Sebelum kita Akhir pembelajaran kita, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini yang sudah kita laksanakan tadi tentang materi bilangan yang yang dipakai atau digunakan untuk menyelesaikan masalah saya ini? Ayo, siapa simpulannya? Nah, apa? Iya, kita kasih aku lagi Aku ya. sekarang timbulannya gitu Bahwa oh, bilangan bulat itu bisa kita kerjakan dengan kayu sedulaman Dan bilangan bulat itu dapat dipakai dan digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari Bagaimana pembelajaran hari ini? Adakah hal yang belum kalian pahami? Setelah akhir pembelajaran, kalian akan mengerjakan latihan mandiri. Ya, silakan dibuat nama dan kelasnya. Jangan lupa. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai? Ya. sekarang silakan kumpulkan. Kita kelompoknya saja, kumpulkan. Nanti kita kelompoknya kumpulkan ke Pak 4 4 ya. semua ini? Ya. Terima kasih. Dan untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Dan jangan lupa bekasnya dikerjakan di rumah. Kemudian seperti biasa Bapak selalu ingatkan agar di rumah kalian itu tetap belajar. Kalau so, menutup pembelajaran kita hari ini Seperti biasa Silakan kepada ketua kelasnya Untuk siapkan berdoa Karena kita Mau pulang Beranggap